Ini maksudnya banyak. Inilah acara adat istiadat yang ada di Desa Ambacang salah satunya ini kebersamaan, kekompakan. Dari doa-doa. Dan kita perkenalkan ini Pak Ahmad, yani. <laughs> Pak Ahmad Yani, Pak Ahmad Yani ini yang datangnya dari kota Palembang Tinggal di Pelaju Yang sebelahnya itu ada murid kelas 2 Yang di sebelahnya itu kembacang. Kemudian itu ada Pak Gopro Pak Gupro ini guru dan, dan di sebelah Pak Gupro ada Pak Samsudin Berubah lima Pai, ibu ibu, oh, ibu ibu Nurul, ibu Rupi, ibu Ulan, anak Pak Jum, Royli, Dan kita nikmati bersama. pindang Ini pindang ini yang pernah kita masuk ikut serta seribu pindang. Alhamdulillah, kami berhasil. ASD 04 mendapat juara satu di kabupaten ogan ini. Yang kita sajikan. Oh. Ini nah, Lebak, pindang. Ini pindang. Nah, ini pindang yang kami sajikan seribu pindang hmm. tahun kemarin. Dan kita ulangin lagi. Ini lalapannya, Pak. Bu. Nah, ini lalapannya, Pak. Lala nah. Lala Oke, okay, terima kasih.